Jadi judulnya itu di thumbnailnya namanya Kabar Duka Firde Sambot tewas dengan satu tembakan Berani melarikan diri berujung maut Nah, begitu Nah, ini ada link videonya saya sudah screenshot ya Ini Ya, sudah saya screenshot Kemudian, nah, ini sudah ditonton 5200 Ya, penonton Indonesia satu jam yang lalu Ya hari ini saya berbicara 17 Agustus 2022 pukul 16 eh, ya 28. Jadi ini berarti kurang lebih satu jam setengah yang lalu beritanya seperti itu. Nah di sini juga saya apa eh, rekam ya rekam ini rekamannya bisa dilihat dari politik terkini. Ya ini rekamannya saya buat. Nah, coba lihat ya Mas sudah 5.600 malah ya Cepat sekalian nonton Mas nah, sudah 5.600 Nah Nah ternyata Di dalam isi videonya berbeda Dengan apa yang ada di uh, Di luar ya Nah Yang ada judul thumbnail dengan isi Berbeda Nah ini masih kita kejar juga ini Ya politik terkini ya Namanya politik terkini channel youtube nya 226.000 subscriber 472 video Nah ini kawan Nah karena semakin maraknya ini oh Berita-berita hoax Ya saya berharap kepada sahabat Qur'an Indonesia agar selalu bijak di dalam menonton channel-channel YouTube. Ya ini yang sudah kesekian kalinya saya naikkan dan belum juga ada tobatnya ini ya yang mengelola channel YouTube-nya politik terkini ya belum ada tobat-tobatnya ini padahal udah beberapa kali saya ingatkan dan kepada saudaraku barang siapa yang bisa menemukan siapa pemilik politik terkini ini di mana lokasinya dan sebagainya tolong hubungi saya ya tolong hubungi saya kalau itu valid dan kita uh, dan tertangkap hadiah 20 juta buat saudaraku kita buru-buru Basel hoax ya karena faktanya ya faktanya tidak demikian ya faktanya adalah Urgem Perdisambo tidak tewas dengan satu tembakan dan tidak kamu mungkin berani melarikan diri Ah ini kayaknya kelanjutan video kemarin dan saya lihat ini videonya itu-itu saja di bolak-balik isinya tapi judulnya selalu dirubah thumbnailnya selalu dirubah dan anehnya dan anehnya nih, ya tidak sedikit netizen plus 6.2 ini ikut, ya ikut komentar. Dan komentarnya seakan-akan ini benar Gitu. Dan banyak lagi nanti ini akan ditemukan. Ya, netizen ini memberikan komentar. Jadi, ya, contoh nih, Ada netizen bilang, ngeri kalau mafia menguasai institusi pagar makan tanaman berujung menjadi sebuah kebenaran. Nah ini salah satu contohnya tuh ya Yang saya sempat screenshot nih Jadi isinya itu berbeda kawan Jadi ayo mari kita sama-sama lawan ini guys Ya lawan ini kayak seperti-seperti ini Karena apa? Ini merusak pemikiran Merusak otak kita Akhirnya terikut-ikut marah Oke lah kita sudah tahu semuanya lah bahwa Irjen Peris Sambo ini sudah menjadi tersangka otak dalam pembunuhan uh, meninggalnya brigadir Joshua. Kita sudah tahu semua, dan hanya sisa menunggu pengadilan. Apa putusan pengadilan? Apakah tersangka, ya tersangka terbunuhnya brigadir Joshua ini akan diberikan hukuman berat seperti hukuman mati, ataukah? hukuman penjara sumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Ini sudah mau nanti sisa nunggu proses masuk ke pengadilan karena saat ini kalau kita monitor, yap, penyidik dari Baris Krim Polri masih terus bergerak mencari info-info lanjutan. Yang jelas ini kan akan masuk pengadilan. Salah Irjen Persambak apa ceritanya itu salah. Membunuh Ajudan sendiri. Dengan alasan-alasan apapun itu membunuh enggak boleh. Dan beberapa sudah tersangka termasuk Brigadir E. Ulangi E. Barada E, Brigadir R, dan KM. Ini sudah tersangka. Ya. Dan saya senantiasa berpesan kepada saudaraku. Jika kita membenci seseorang karena perilakunya. Karena tindakannya ya kita. Cukup membenci itu Tetapi bukan berkembang kepada hal-hal yang sifatnya itu Hoax Karena sekali lagi berita hoax ini luar biasa Bisa mencuci otak orang Bayangkan kawan Di gambarnya itu berbeda tulisannya, judulnya Kemudian isinya berbeda Dan sekali lagi rata-rata penonton kita di Indonesia ini Hanya baca judul, lihat gambar, sudah langsung komen Tidak tahu isinya dan saya juga tidak tahu channel-channel yang seperti ini kok masih bebas ya. Apakah kominfo ini tidak mampu padahal ada kominfo. Ya paling tidak di-take down lah yang kayak gini-gini. Ini mau rusak. Ya mau rusak. Jadi tidak ada itu eh, tewas di, dengan satu tembakan kemudian eh, berani melirkan diri berujung mati tidak ada. Tidak akan berani itu, tidak akan berani. Ya, secara logika irjen perdisamput tidak akan berani, apalagi eh, di call oleh pasukan brimob yang berseragam, nggak akan mungkin berani melarikan diri. Karena siapapun yang berusaha eh, membuat lolos irjen perdisamput melarikan diri, maka semua orang di situ akan kena. Dan saya yakin orang tidak akan mau terlibat dalam permasalahan ini, ya doakan kawan, tetap mendoakan Almarhum Brigadir Joshua semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggal oh, tetap kuat, sabar dengan musibah yang ada ini ya dan kita lihat ke depan hukum terus berjalan masyarakat melihat dan memantau yang jelas siapapun yang berbuat salah di negeri ini harus dihukum tidak mengenal siap-apapun ap, statusnya. Demi untuk keadilan. Nah ini saja kawan. Bersama kita lawan Fox. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.